Manisnya bikin geregetan, begini gaya wika salim saat pakai kaos Popularitas pedangdut wika salim tengah menanjak Selain menjadi penyanyi wika juga mulai merambah dunia presenter Wika salim ini kerap mengunggah foto-foto dirinya dengan caption lucu di sosial media Perempuan berambut pendek ini paling sering bergaya mengenakan kaos Gayanya khas, inilah 10 inspirasi match Kaos yang gak ngebosenin kalau ditiru 1. Mengenakan kaos putih krom, pas banget ketika dipadukan dengan celana jeans. 2. Penampilan Mika Salim terlihat feminin saat memadukan kaos dan rok mini senada 3. Mika Salim terlihat elegan memakai rok mini yang warnanya kontras dengan kaosnya 4. memadukan kaos dengan hot pants wika manis banget. 5. wika tampil stylish dengan kaos Ben yang kece habis. enam, kali ini wika salim memakai kaos yang dimasukkan dalam celana jeans gak mengurangi style girly. 7. Paduan hitam dan putih memang gak pernah gagal untuk jadi andalan gaya santui. 8. Oversized set bikin Mika terlihat makin memikat. 9. Tetap elegan pakai kaos lengan panjang branded dipadukan celana jeans. Sepuluh memadukan kaos dengan outer kontras biar gak polos-polos banget, say. Itulah penampilan memesona alawika Salim saat memakai kaos. Gimana menurut kalian?